Doa di kala usia senja Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau tahu diriku semakin tua kini. Jangan biarkan aku mengingkari fakta ini. Jangan biarkan aku menjadi pengganggu dalam kehidupan ini terutama dengan egoku yang selalu ingin berbicara tentang banyak hal dalam setiap kesempatan. Berilah aku istirahat dari memikirkan pengalaman masa lalu yang selalu terulang dalam pikiran dan detail detil jalan kehidupanku yang tak ada akhirnya. Tuncilah bibirku agar tak berkeluh kesah mengenai kepedihan dan penderitaanku, Aku tidak memohon ingatan yang lebih baik, tetapi tolonglah agar orang lain tidak merendahkanku karena ingatanku yang berkurang. Ajarilah aku untuk mengakui bahwa kadang kadangkala aku juga salah. Jadikan aku semakin indah dan dewasa seiring pertambahan usiaku. Jangan biarkan aku sekadar bertambah tua, kiranya aku dapat berkata, Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,